biar teman-teman kesini hmm. nih. Nah. Terima kasih. Tapi kalau hari Minggu sama hari Sabtu ya. Sabtu Minggu tutup. Enggak, enggak buka Tapi kalau pas tanggal merah tutup. Oh, Minggu masih tutup. Mm -hmm. Iya, pasti. Jam pintunya buka, bukanya. Bukanya jam 10.00. Sampai selesai. Katanya kalau, kalau ramai jam 1 sudah selesai. Oh, tapi biasanya siang ya. Mm Heeh. -hmm. Jogja, asli ya, ya, asli sucte. Bapak yang sini? Oh, saya asli Jogja Di, di sana pernah jual sucte? Oh, enggak pernah. Enggak <laughs> pernah. Cuma berpikir cari kok peruntungan tuh di mana? Iya, ini khas ya di sini kan. Enggak ada. Di kudus enggak ada. Hm, mm, belum ada mungkin. Belum ada. Terus Masa, dilewat ke oh, Solo, terus hampir. <laughs> Ternyata enak, <c Risky> Na, tanya. alhamdulillah ya. banyak yang kembali yuk bungkus 10000 murah, daripada di Jogjaan Lima mahal Iya sampai lontong